Anak ayam yang berumur dua minggu ke atas sedang rakus-rakusnya saat makan. Saling berebut makanan dengan teman satu kandangnya pasti terjadi. Tentunya, kita sebagai pemilik harus memberikan pakan dengan porsi yang cukup agar anak-anak ayam ini tumbuh dengan optimal. Nah, selain dari faktor pakan, ada salah satu langkah atau tips yang banyak para penghobi atau peternak percayai dapat memacu pertumbuhan badan anak ayam dengan pesat. Penasaran dengan penjelasan tips yang akan disebutkan ini? Jangan skip video ini, tonton sampai habis. Ya, memotong bulu sayap dan ekor pada anak ayam di usia 2 hingga 4 minggu. Banyak yang percaya dapat memacu pertumbuhan anak ayam, baik dari postur tubuh dan struktur tulangan dengan pesat. Bulu-bulu yang tumbuh pada anak ayam ini menggunakan banyak jumlah gizi dari makanan yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, bila teman-teman menginginkan anak ayam cepat tumbuh besar, sebaiknya potong dan buanglah beberapa dari bulunya. Tentunya pada bagian pangkal sayap dan pangkal bulu ekornya. Setelah usianya telah beranjak dua bulan atau sudah bulu punggung atau rawisnya tumbuh, serta bulu leher mulai rontok, bulu-bulu yang tersisa dari pemotongan sebaiknya selekasnya dicabut juga, terlebih di bagian ekornya. Pencabutan bulu ini bertujuan untuk bisa memaksimalkan serapan nutrisi dari makanan untuk pertumbuhannya. Selain itu juga bisa mempertebal kulit dari sisi badan yang bulunya telah dicabut. Metode pemotongan atau pencabutan bulu pada anak ayam ini telah banyak yang menerapkan. Namun teman-teman perlu tahu, jika sudah memotong bulu pada anak ayam, usahakan suhu dalam kandang itu hangat. Karena anak ayam bisa kedinginan apabila kandang tidak dalam kondisi yang hangat. Mengingat kita telah mencabut atau memotong bulunya, anak ayam yang kedinginan amat riskan sekali kondisinya. Hal ini dapat membuat imunitas tubuh ayam menjadi lemah dan nafsu makannya menurun. Perawatan anak ayam sampai umur 6 bulan atau hingga bulu rawisnya serta bulu lehernya baru tumbuh sebaiknya cukup di dalam kandang box saja. Hal semacam ini dikerjakan untuk menghindari hilangnya daya ayam lantaran ia sangat banyak bermain. Daya atau tenaga yang semestinya dipakai untuk perkembangan badannya bakal hilang apabila ia kerap diumbar. Oleh karenanya, bila menginginkan mengumbarnya, berikanlah waktu tak lebih dari 30 menit setiap harinya untuk ayam berada di luar kandang. Oke teman-teman, itulah manfaat dari mencabut atau memotong bulu pada anak ayam Bangkok usia 2-4 minggu Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan salam satu hobi.